Woi kembali lagi bersama Arum vlog. Woi, hari ini kita di Malang. Tadi habis apa? Dari dokter gigi ngeliat kontrol apa behel behel, ganti be, karet behel. <laughs> ini behelnya bukan yang buat gaya-gayaan, cok. Emang yang buat ngerapihin gigi. Jadi bukan sekedar gaya-gaya doang. Memang males males pakai behel, lucu anjir. Cuma ya mau gimana, ada gigi yang harus dirapihin nggak banyak sih kok jadi malah apa bahas bel jadi sekarang mau langsung balik kayak ke rumah tadi yang nggak niat ngevlog sih cuma karena kamera di helm sayang daripada nggak kepake anjir ya udah mending ngevlog aja kameranya terlalu ke bawah guys Enggak ya langsung pulang sekarang udah jam berapa tadi mau jam 3 kayaknya dari kemarin sih kemarin sore ke malang malang paling enak jalan tuh kalau kayak ada apa pohon-pohon kayak gini sejuk gitu kalau di Bandung mah banyak jalan-jalan kayak gini maksudnya yang pohon-pohon rimbunnya tinggi-tinggi kayak gitu banyak jadi ya kalau sejuk Mak sama aja sih sebenarnya Bandung sama Malang dinginnya juga 11-12 Bandung sama Malang tuh cuma apa ya kalau Bandung sekarang dinginnya tuh rata-rata udah di apa cuma di daerah ini aja daerah-daerah apa ya daerah-daerah dataran tinggi lah pokoknya kalau di kotanya udah nggak terlalu ini enggak terlalu apa dingin kalau Bandung kalau dulu mah pertama datang tuh 2016 itu Bandung tuh biar sampai kota-kotanya masih dingin Cok tapi sekarang udah nggak terlalu udah kurang kalau panasnya mah sama aja sih panasnya malang sama Bandung 11 12 lah. beda kalau Papua kalau sama Papua itu apa ya Papua tuh panasnya bikin apa Panasnya sih, sama aja Papua sama Bandung gitu, sama Malang. Cuma bedanya, kalau di Papua itu panasnya tuh bikin apa ya kulit hitam gitu. Jadi kalau di Papua kayak pakai jaket terus nggak pakai sarung tangan gitu, udah otomatis belang cowok kulit nanti di di area, di area tangan tuh ini apa putih, pas nyampe ke telapak tuh hitam anjir Tapi kalau di Bandung panas, panasnya tuh nggak bikin apa. Kulit hitam gitu, nggak bikin gerah juga. Maksudnya panas-panas doang gitu, nggak ngaruh ke kulit, nggak terlalu ngaruh. Apalagi kayak macam misalnya dari Bandung nih, terus tiba-tiba pulang ke Papua kan itu tuh kulit harus adaptasi lagi, cok. Jadi kayak udah lama ditinggal di daerah suhu dingin pas balik ke Papua yang suhunya panas itu kayak kulit tuh badan tuh kayak apa ya? Bawaannya tuh gerah terus. Jadi sehari tuh bawaannya pengen mandi lima kali gitu. Pagi terus mandi-mandi pokoknya gerah terus. Jadi adaptasi lagi kulit kan badan adaptasinya seminggu palingan. Nah, seminggu udah seminggu nanti udah mulai biasa aja badan. Terus nanti sebaliknya lagi udah dari Bandung apa dari Papua saya tinggal sebulan-dua bulan kan liburan terus balik kuliah lagi ke Bandung itu badan adaptasi lagi aja adaptasi lagi dari yang biasa suhu panas nyampe di Bandung suhu dingin tuh sedikit-sedikit langsung menjadi kedinginan aja padahal mah biasa tapi badan tuh saya dingin sekali karena emang di Papua panas ya nyampe di Bandung kedinginan tuh Adaptasi lagi ya Seminggu lagi kulitnya Woy gitu-gitu terus Ini motor apa? BMW, KTM KTM Cakep woy tahu ini Kayaknya kabelnya ketarik kayaknya Di bagian sini ya Ini mau ganti USD lagi Mau pakai Z2.5 yang tahun muda ini kan yang tahun lama sama swing arm juga mau pakai yz setengah. Cuma nanti mau dibongkar dulu, ini mau dijual. Ini kan udah ada yang mau ngambil USD, cuma belum sempat dibongkar. Soalnya masih yang ngerjain itu sih udah dapat tempatnya, tempat belinya udah dapet USD yz setengah sama armnya kemarin. nanti apa rumah kopling yang namper tuh kayaknya enak gitu kayak ngebut terus langsung masuk gitu ah, ah, ah. RPM juga cepet naik kalau kemarin yang lama tuh yang apa bawahnya tuh ah, ah, ah, ah. kayak lembek di bawahnya sekarang kayak lebih enak Aduh cuma ya kalau mau bannya berdiri-berdiri ya bor up dong. <laughs> Inilah alasan kenapa saya belum mau bor up karena ya biar lebih enak aja sih kalau di bawa apa perjalanan jauh. Karena ya udah dijamin motor bor apa tuh ke, pasti ada aja penyakitnya. Yang motor standar aja pasti ada keluhannya apalagi yang bor up. Jadi ya mending cari aman aja dulu enggak enak kan pasti lagi perjalanan jauh terus tiba-tiba apa kenapa-kenapa kayak gitu kan mesinnya karena ya udah pengalaman dulu kan ngebor apa-apa motor di rumah pasti ada aja minta jajan nanti enak-enak enaknya mah di awal doang seterusnya mah kadang mulai apa mulai drop tenaganya karena dipakai terus kan, eh ngeisi bensin dulu ini ada turbo nggak sih di sini? ada turbo, turbo. di sebelah mana yang ada turbo? aduh ada turbo cuy, <gulit> ini ya, tiga garis sampai sana, Sampai rumah. Harganya kayaknya di yang ke arah batu sana. lah pakai campur yang biasa aja lah, nggak apa-apa. Beli 20.000 yang biasa, daripada nggak sama sekali. <gak> Ngga tau, cak, cukup. Nah, ya, kalau tiga garis kayak gini sampai ke rumah paling nih kalau sampai Cangar nih pasti langsung hilang dua garis soalnya Cangar kan ya gitu tanjakan nanjak Hai oh, aku nggak bisa apa ini salah kunci enggak mungkin lah Bego <laughs> eh? aduh keras seperti hatinya yang keras nah. si 20 ya Yuk. duangnya jatuh ini isinya enggak turun dari motor soalnya ya tau motor tinggi cuy. naiknya kadang capek anjir, ribet gitu naiknya <laughs> enggak sebenarnya bukan ini sih katanya kan kalau ngisi bensin kan turun biar lebih apa katanya lebih sopan gitu semuanya tergantung ya kalau pakai motor bebek ya iya harus turun soalnya kan tangkinya di jok cok. Memang nggak nggak perlu turun juga nggak apa-apa yang penting mah apa ya ngasih duitnya pakai tangan kanan gitu jangan pakai tangan kiri kalau pakai tangan kiri ya iya nggak sopan jadi bayar nih ya kan keluarin uang terus ngasih tangan kiri karena tangan kanan megang stang gitu itu yang nggak sopan cok jadi ya selama gitu sih yang penting mengasih duitnya tangan kanan kayak gitu terus ngomongnya halus sopan itu mas bensin mas puluh 20000 gitu ya enggak apa-apa sih nggak enggak harus turun juga enggak apa-apa Aduh Harus sekarang hari ini lagi ini apa Gak tau lagi apa Obatnya habis kayaknya Ketika dia yang kau cinta Mencinta yang lain Betapa dalamnya Hai, harus hai, hai, meyakinkan diriku Saat ku dengar suaramu Ku tak mampu pergi hai, bener sih? Eh, maksudnya bener gak sih liriknya Liriknya gitu, takutnya salah liriknya Rame hai, Orang pada apa ya, sejuk mencari angin segar ke Cangar. Soalnya dari daerah sini itu sejuk. sejuk, sejuk sejuk sejuk, tapi tidak sejuk hatiku aja. Apa syair Arul? lancar tuh ini, sireh si, Rajud, si Rajud. Emang orang sini jadi dia mau udah hafal. Terluka hatiku. Dan bagaimana aku harus meyakinkan diriku saat dengan bener kalau suasana hati lagi Aha enggak sih maksudnya lagi lagi ini gitu bawa motor tuh kayak lega gitu ternyata bapak rajin motovlognya enggak ada dia lagi enggak tahu pergi kayaknya kita lanjut aja pulang baterai juga ini tinggal 30% coba. padahal tadi 100% rekam tadi ada berapa menit ya 20 menit 30 menit kayaknya ada emang gitu sih baterai GoPro dia kalau tapi kalau GoPro tuh bagusnya pakai baterai Ori ya emang sih mahal baterai Ori deh. baterai Ori itu GoPro yang Hero 8 berapa ya kemarin 300.000 apa tiga setengah ya 400 lupa cuma awet dipakai ngerekam tuh bisa sampai 30 menit, 40 menit lah maksimal. Itu kalau resolusi 1080 60 fps. Kalau resolusi di atasnya kayaknya nggak bisa lama-lama gitu. Kayak 4K kayak gitu. Ada sih baterai GoPro yang murah kayak dari Kingma, terus dari Telesin ada yang kan 350 itu udah dapat dua baterai eh tiga setengah apa? Iya tiga setengah kayak tiga setengah itu udah dua dapat dua baterai terus dapat satu charger charger itu duduk gitu. Cuma pengalaman kalau pakai kayak merek Kingma kayak gitu baterainya itu ngeri tuh mentok-mentok itu paling lama 20 menitan. Gak bisa lama-lama gitu kalau pakai baterai yang gak apa yang Bukan ori Ya paling kalau beli yang Kingma itu buat cadang-cadangan kayak kalau emang yang 4 Reori udah kosong dua-duanya ya kan. Jadi ya gitu, paling mahal GoPro Hero 8 jo aksesorisnya. Maksudnya di atas. Di atas seri 4. Oh, itu dia Bapak Raijun Motovlog. Kalau GoPro Hero 4 tuh mik eksternalnya tinggal beli aja mik eksternal berapa 50.000 atau 40.000 kalau Hero 8 eh Hero 7 ke atas, Hero 5 ke atas itu harus beli adapter mik harganya 1 jutaan. Pak Hero Hero 5 sampai Hero 9 itu miknya harus pakai adapter. Adapternya Adaptornya tuh 1 jutaan, cukup Adapter mik. Yo, bertemu lagi bersama Rejun Motoplok. Penghuni tikungan Canger. Mas towing motor ku dong mas. Towing motor ya, biasalah biasa Berapa? Surya Biar satu batang. Itu lebih mahal oh iya Surya Surya satu batang. Anjingnya. Surya satu batang berarti kalau dirupiahkan 2000 ribu Dua ribu batang anjing bukan Surya 12 belas anjing. Dari sono udah tak gini gini. Ini. Mana orang aku nggak ngeliatin. Nah, di sampeyan dipojokin gini gini. Nah. Coba kalau di sini atau enggak di itu garis putih pasti kelihatan Jo. Uh. Bilang, Ternyata. Coba sampean sampean di garis putih kelihatan dari jauh. Apalagi ada trek dari belakang kan oh, tambah kelihatan lagi mau ke tadi tadi ya. Mau ke JB tadi? Tadi mau turun aku cok ganti kampas belakang. Cuma. Ini. Ya turun motornya tinggal dibawa naik, Cuk, dinaikin di sini aja. Sampean turun kan? Motor naikin, singgah dulu ke dealer, cuy, Mas ganti kampas. tak tinggal di air ya, Mas. Oke. Gitu lagi. Beres masalah, Cuk. <tosik> <tosik> <tosik> <tosik> itu Mbak yang tadi tak kasih lope aja nah, Mbak. Woi, bapaknya yang ngelihat lope. Any. Mbak, terus dia balik kan? Dia ngeliatin tak kasih gini, ah langsung, ah hatiku tak oh, kejut, hatiku, hatiku berbunga-bunga bangke, anjing, yeah. <laughs> itu air, air kecil itu kapan penuhnya cow segini cow ini full coba keluarin lagi airnya anjing, itu pakai anjing, anjing, nggak bersih anjing, anjing, anjing, anjing, anjing, itu yang ini dibuka kerannya, cok Biar cepet fullnya nya Tak buka ya, tak bantu buka ya. Cuk, jangan gede aja langsung <tabuk> sini, ini gede. di sini ketik. Cek dari situ aja, Cuk. Kan jadi air airnya tuh berputar sampai buka di bawah dia naik. Lagi dipakai warga, Cuk. Cu. <tabuk> eh, aku balik ah. Aku langsung ah. Belum, ntar kesorean, Cuk. Emang udah sore sih, nah. Baru jam berapa, aku perjalanan masih jauh. Waduh, aku perjalanan masih Jawa, Jawa. Ntar Cok, mobil lanjut Apa-apa, Cok Mas, mau mati, Mas Kita <tik> Kita pulang lanjut lagi pemandangannya kemandangannya Cuk uh, Matahari dari atas sangat silau Saudara-saudara oh, Orang pada semua semuanya Satu, dua, tiga Rame Cuk pada ngepucin ini lagi Berdiri, makan jalan Bisa-bisanya kayak gitu ini. Sampai mobil yang harus ngalah Cuk Tidak berperi apa ya Anjir, yang mau nongkrong di sini tapi orang pada ngebucin semua, cuh. Cuma ini doang sih, saya sempat. Nah, rame anjir, mau berhenti di situ bentar tapi maksudnya mau closing kayak gitu. Tuh ramenya cangar anjir. Pemandangannya cuk alus, tapi silau kena matahari. Sawah ya kan. Hah, ini udah deket. Oke mungkin sampai di sini aja video untuk hari ini. Tadinya mangan ya niat ngevlog cuma. <laughs> ya udahlah sekalian daripada kamera gak kepake. Ini istirahat bentar mau nyari Alfamart beli rokok, rokok habis soalnya. <laughs> Oke, okay, sampai di sini aja videonya. Next konten konten apa lagi nanti ditunggu aja pokoknya. See you next video.